Baiklah persahabat ya selarimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Dan kita goyang pertama sebuah momen spesial bersahabat ya ketika Lesti kejora live tadi siang bersahabat ya dengan penampilan yang sangat sederhana namun terlihat sangat elegan dan mewah bersahabat ya. Ini adalah BTS or Team luar biasa dari Lesti selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada kabar bahagia bahwasanya tentunya untuk video Rizky Bilar di channel YouTube-nya Trinity Optima ini sudah naik kembali di tiga trending persahabat ya luar biasa dukungan kekompakan dari fans luar biasa persahabat ya mudah-mudahan kita selalu kompak selalu solid mendukung untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dan berikutnya para sahabat kita lihat ada vitamin bahagia di malam minggu ini Tentunya vitamin yang luar biasa membuat kita semakin bahagia juga para sahabat ya Alhamdulillah kita mendapatkan kabar Rizky Bilar Para sahabat ya tentunya bersama keluarga sedang makan bersama Para sahabat ya kita tentunya dibuat penasaran nih Apa barang di Lesti atau enggak para sahabat ya Kita lihat jawabannya Keunggahan unggahan berikutnya. Persahabat ya, bahwasanya tentunya Leslie Kejora akhirnya muncul juga untuk malam ini, persahabat ya. Sudah dipastikan mereka sedang makan malam bersama keluarga Resbi di London. Itu banget luar biasa, persahabat ya. Ini adalah vitamin malam minggu untuk kita semua para fans. Mudah-mudahan saja mereka diberikan kebahagiaan. Amin ya Romal alamin. Postingan tersebut telah di post kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Tim Ada sebagian kalimat caption yang dituliskan Al ah, vitamin akhirnya nongol juga Yaitu, bersabat, ya. Luar biasa kita dikasih kejutan malam ini dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan ada cedukan manja sahabat ya Doakan yang terbaik saja untuk keluarga Lestlar Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya